China meluncurkan Roket Komersial Pertama Berbahan Bakar Cair Tianlong 2 Roket membawa berbahan bakar cair komersial pertama China Tianlong 2 Y1 telah berhasil diluncurkan dari pusat peluncuran satelit jikuan di China Barat Laut pada hari Minggu Roket lepas landas membawa satelit ke orbit yang telah ditentukan sebelumnya Tujuan dari penerbangan tersebut adalah untuk memverifikasi keseluruhan rencana roket dan koordinasi sistematis, serta mendapatkan parameter lingkungan penerbangan dari kendaraan peluncuran. Satelit tersebut akan digunakan untuk verifikasi teknologi percobaan penginderaan jauh. Dikembangkan oleh perusahaan roket komersial Cina Space Pioneer, roket tersebut memiliki panjang 35 meter dan masa lepas landas 150 ton. Roket berukuran sedang adalah kendaraan peluncuran tiga tahap yang digerakkan oleh minyak tanah dan oksigen cair. Jenis roket dapat memenuhi permintaan Cina untuk peluncuran satelit dan konstelasi kecil berbiaya rendah, sangat andal, cepat tanggap, dan berskala besar. Misi tersebut merupakan penerbangan pertama bagi roket pembawa Tianglong II. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait China meluncurkan roket komersial pertama berbahan bakar cair. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Cina meluncurkan roket komersial pertama berbahan bakar cair Tianlong 2. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan munculkan video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.